Thanks.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 Takkan berubah Marah menjadi parah Tapi mengapa tiba-tiba Engkau jadi gila Sungguh tak ku pahami Engkau teman sejati Mengatakan cinta saat bersama bercerita Berubah suasana Hati redup sedikit Benci mencaci dalam hatiku Ada emosi yang menguasai nurani Perasaan ini berubah hitam perlahan teran maafkan laku kau pahami, ku harap kau mengerti Satapan sayumu itu membuat tingkahku buntu ku mau berlalu meninggalkan yang tersipu. Terasa berat saat kau jabat tangan neradaku Aku membentak, maafkanlah aku sahabat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 Sekian lemah kita bersama teman Mulai tumbuh benih cinta yang sulit kau lawan para aku tidak sensi jadi frustasi Lebih baik kau buka semua seisi hati